kan kita juga pakai masker nih. Hmm, jadi pasti ada adik, adik lupa nih siapa ya kakaknya. Nah, yang pertama ada Katomi Gitaris, lalu ada KB di Kajonis, ada Kariskan dan juga Kawan di Liturgos.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 Sama semangat adik-adik Mari kita angkat pujian yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak Udah pada semangat dong tentu aja. Nah sekarang kita mau bersa-teduh. Dalam posisi tetap berdiri ya adik-adik. Siapkan hati dan juga pikiran kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersa-teduh. saat teduh dimulai.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 Halo selamat pagi adik-adik selamat hari minggu Apa kabarnya nih kakak harap kabar adik-adik di rumah baik-baik saja ya Pada hari ini Katomi akan membawakan sebuah firman Tuhan Sebelum itu adik-adik siapkan dulu yuk alkitabnya Dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 Kalau sudah ketemu biarkan alkitab kita tetap terbuka Kita siapkan hati kita Kita berdua dulu ya Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dan e, berkumpul e, dalam keadaan sehat untuk mengikuti HMPH secara online. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa mengenalkan sebagian dari firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami agar bisa tetap duduk diam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.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 Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, pelajaran Alkitab kita hari ini berjudul "Aku Bertekad Kuat untuk Memberitakan Firman Tuhan". Jadi, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar nih dari kisah seorang imam yang juga merupakan ahli kitab atau juga disebut ahli taurat yang sama seperti minggu kemarin ada yang tahu nggak namanya siapa adik-adik? ayo coba inget-inget dulu nah namanya adalah Ezra jadi adik-adik pada kitab Ezra ini kita menceritakan proses keluarnya bangsa Israel dari masa pembuangan di Tanah Babel menuju kampung halaman mereka yaitu Yerusalem nah proses kembalinya bangsa Israel ini dibagi menjadi dua rombongan adik-adik dan Imam Ezra dipercaya oleh Tuhan untuk mendampingi dan memimpin rombongan kedua bangsa Israel untuk keluar dari Tanah Babel. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang perikop ini, adik-adik udah pada tahu belum sih asal-usul dari Imam Ezra itu? Ayo coba ingat apa yang disampaikan kakak pengajar minggu kemarin tentang Imam Ezra. Nah, oke, jadi kata sekarang akan memberikan sedikit review ulangnya ya. Jadi, Imam Ezra itu adalah merupakan keturunan Imam. Yaitu Harun yang memang sudah dididik Sedari kecil dan dipersiapkan Menjadi imam Jadi imam Ezra itu sudah terbiasa untuk belajar Isi Alkitab dan mengetahui Apa kehendak Tuhan Serta mengetahui mana yang benar Dan mana yang salah Oke sekarang kita lanjut lagi ya ceritanya Jadi pada saat imam Ezra Dan bangsa Israel sudah sampai di Yerusalem Imam Ezra itu merasakan Ada yang berubah nih dari bangsa Israel Setelah keluar dari Tanah Babel Ayo, ada yang tahu nggak apa sih yang berubah dari bangsa Israel itu? Nah, jadi yang berubah dari bangsa Israel itu adalah mereka mulai meninggalkan Tuhan. E, mereka mulai membantah dan melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, Imam Ezra itu melihat kondisi bangsa Israel itu sangat sedih dan prihatin atas kondisi mereka yang mulai e, membantah perintah Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, Imam Ezra boleh kembali memotivasi bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan untuk kembali menaati perintah Tuhan nah Imam Ezra itu mempunyai caranya sendiri yang pertama adalah dia menegur dan mengingatkan bahwa bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah babel semuanya itu atas pertolongan dan kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan jadi sehingga sudah seharusnya bangsa Israel itu mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunianya sehingga mereka bisa keluar dari tanah babel Nah, sampai di sini Kakak mau nanya lagi nih. Bagaimana sih caranya kita supaya tetap tetap dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa tetap e, menaati perintah Tuhan? Nah, kita tahu caranya ya. Caranya adalah dengan setia belajar firman Tuhan melalui Alkitab yang ada di depan Adik-adik. Jadi Adik-adik, dengan kita setia dengan belajar firman Tuhan, kita bisa mengetahui seluruh perintah, nasihat, larangan yang mengarahkan kita untuk bersikap dan perilaku. ...sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, balik lagi nih ke ceritanya. Jadi, selain dengan mengingatkan kepada bangsa Israel tentang kasih Tuhan yang besar... ...Imam Ezra juga mempunyai cara lain nih... ...supaya bangsa Israel bertobat dan kembali dekat kepada Tuhan. Caranya adalah dengan mengajar dan memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Hal ini dilakukan karena Imam Ezra ingin bangsa Israel... ...mengetahui, mengerti dan melakukan isi dari firman Tuhan itu sendiri sehingga bangsa Israel kembali hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Imam Ezra mau mengajar dan membagikan firman Tuhan karena dia itu peduli dan memiliki hati yang besar bagi bangsa Israel serta ingin membagikan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki selama dia belajar firman Tuhan adik-adik jadi supaya orang itu semua orang termasuk bangsa Israel bisa mengerti dan melakukan isi dari firman Tuhan jadi Imam Ezra ini ilmu dan pengetahuan yang dimiliki itu tidak hanya digunakan dan disimpan untuk dirinya sendiri saja, tetapi dia bagikan kepada orang lain, sehingga semua orang bisa sama-sama mengetahui dan melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita Imam Mezra tadi? Melalui cerita tadi, kita bisa belajar bahwa kita bisa hidup sampai saat ini, merupakan berkat kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Caranya adalah dengan selalu setia belajar firman Tuhan yang terdapat di Alkitab yang adik-adik pegang saat ini. Sesuai dengan nasihat yang diberikan Imam Ezra tadi. Tapi tidak hanya sebatas dipelajari saja adik-adik, kita juga harus mengerti dan melakukan isi firman Tuhan yang kita ketahui. Contoh simpel yang kakak bisa berikan adalah dengan menaati perintah orang tua, rajin IMP online, belajar dengan giat, dan masih banyak contoh lain yang adik-adik bisa lakukan. Setelah kita mengerti dan melakukan firman Tuhan Kita juga dapat membagikan dan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain Supaya orang lain juga mengerti dan melaksanakan firman Tuhan Seperti yang dilakukan Imam Ezra kepada bangsa Israel Caranya bagaimana sih kak kalau kita di kehidupan sehari-hari memberitakan firman Nah kakak kasih contoh simpelnya ya Jadi kita bisa memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Dengan cara melalui pengajaran atau memberi nasihat kepada sesama kita seperti saudara atau teman-teman di sekitar kita. Tapi adik-adik yang paling penting adalah dengan memberitakan firman melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Sehingga semua orang di sekitar kita itu dapat merasakan bahwa damai, sejahtera, dan kasih Tuhan itu ada bagi semua orang yang mau setia dan tunduk terhadap seluruh perintah Tuhan. Sekian cerita hari ini. Semoga adik-adik dapat mempelajari mengerti dan memberitakan firman Tuhan dengan cara kalian masing-masing di lingkungan sekitar kalian. Amin. Selamat pagi Adik-adik. Gimana kabarnya pada hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Gimana Adik-adik? Tadi baru saja mendengarkan firman dari Katomi kan? Sekarang Kakak pengen ngajak kalian lagi nih untuk membuat aktivitas di rumah. Kakak ingin mengajak kalian untuk membuat ini cara untuk membuatnya gampang banget adik-adik bahan-bahan yang kita perlukan karton ataupun kertas yang berwarna baik itu kertas AVS ataupun apapun bisa adik-adik terus kita juga butuh bunting pensil dan juga spidol atau mungkin jika adik-adik agak kesulitan untuk menggambar garis ya adik-adik bisa menggunakan bantuan penggaris nah sekarang mari kita buat yuk langkah pertama kita ambil karton kita dan kita gambar bentuk sebuah gulungan kertas di atas karton kita kita gambar dan jangan lupa nanti kita tuliskan juga kata-kata aku ingin memberitakan firman Tuhan nah nanti jangan lupa ya pada saat sudah diberikan Tulisan dan juga itu langsung ditebalkan juga dengan spidol yang kita punya ini, bisa juga adik-adik kalau misalkan adik-adik ingin menggunakan warna yang lain atau mungkin adik-adik ingin menggunakan pensil warna ataupun krayon juga boleh atau mungkin adik-adik ingin menambahkan sedikit tambahan yang lain misalkan kayak menambahkan potongan origami gitu kan untuk menghias kertas yang ada ya bisa juga. Tapi Kafta akan menyarankan yang simpel saja ya. Dan nanti jangan lupa pada saat itu sudah selesai, kalian gunting ya. Kalian gunting menjadi bentuk seperti ini. Nah, Kafta pengen ngejelasin nih sebelumnya. Ini fungsi dari kertas ini adalah untuk mengingatkan adik-adik bagaimana cara untuk memberitakan firman Tuhan, baik itu untuk memberitakan kepada ayah atau ibu di rumah ataupun kepada adik ataupun kakak atau mungkin juga kepada teman-teman. Misalkan kayak ini contoh pertama. Adik-adik mungkin bisa rajin membaca Alkitab. Terus yang kedua adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan baik ke teman, papa, mama ataupun adik-kakak. Dan begitu seterusnya. Nah, jangan lupa ya adik-adik, nanti hasil dari aktivitas pada minggu hari ini dikirim juga di Grup Whatsapp Pelkat PA Syalom Depok Kakak tunggu ya hasilnya Terima kasih adik-adik Selamat hari minggu Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan Ya kan Kak Betul. Nah aktivitas yang sudah diberikan oleh Kakak -kak, Jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik Dan juga di foto lalu dikirim ke grup Pelkat PA Syalom Depok Sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur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 selesai pemberitaan firman ini saatnya mengerjakan aktivitas nih yang akan, yang akan dibawakan oleh Kafto nah adik-adik yang sudah bagus seperti Beni, Vito, Kartika Tobias, Konsita Clara, Levana Owen, yang sudah mengikuti ibadah online dengan tertib dan mengikuti aktivitas tetap dipertahankan ya adik-adik tetap dikirim aktivitasnya ke grup PKPA Shalom jangan lupa ya adik-adik nah adik-adik untuk menutupi ibadah kita hari ini mari kita bersatu di dalam dua Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas dan penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami bisa meneladani sikap dari Imam Ezra untuk memberitakan firman-Mu e, melalui hal-hal kecil yang tadi telah disampaikan. Sehingga orang di sekitar kami bisa mengetahui damai dan sejahtera yang diberikan oleh Allah. Tuhan pada saat ini kami juga melanjutkan aktivitas kami.